Allah Allahu lamu Allah, Allah, Allah, Allah. Kiai Memun Kiai sing ngalim rata santri Gusuk dalam hal sejarah Akhirnya kelompok sing sok kusuk moh tukaran ya mah partai, parte kelompok-kelompokan bener UI wis kelompok, -kelompok. Wonghua ada suhu darah ni tuhu suhu umur tak saking husu orang tuhu cilik, tapi dosa suhu husu keti, bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'arwo sunte husu wonghua ni, orang tuhu wong dalam sejarah, koi wonghua, koharis, tapi saking husu eh, akibat ahli yoteh darah salah, muawiyah yoteh darah salah, ya kok wongsa iki. PKB ada yang salah, PKNU ada yang salah, NU ada yang salah, Muhammadiyah ada yang salah dia mau klunak-klunak di kamar, dia tahu dari madrasa, dia tahu mau ngaji, paham, dia tahu dari umat, mau bertuntang, bertuntang. itu kewarit, itu jenis apa? kewarit. saya lalu-lalu -e partai, itu sering duit paguyuban, menggurut-gurut Istiqhosa, menggurut sekolah, saya lalu -e partai. Saya leleh masih sering gerak nomasa kan kebaikan. bisa soleh soleh uang Dewi, an paling krunak loh, betul ini gue game matrasak Dewi, nara gue proposal loh, nara gue tuh nyanin teh, betul tuh nyanin sapi kuruen, itu cukup, gue pun cukup, misal awang soleh paling apik saat duh nyombe, mau nyalini aja game kecil loh, ndetek nopo dari sini cukup. Ada sih ramah partai proposal sana sini ber masjidnya mewah bokor duit subhat Wong satu kelompok iya akhirnya mateng Wong sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama keparteian anti sama golok merasa suci sendiri kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya itu sejarahnya panjang memang sangat gampang tapi uratnya sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak seneng sama orang yang merasa sok suci sendiri benar-benar saya sering ditanya Gus, sampean itu kan tidak berpartai terus kalau organisasi di indonesia yang kamu ikuti apa? tak jawab asal NU NO atau Muhammadiyah itu mayoritas saya hanya ada di antara dua itu asal mayoritas, masih mayoritas soal aku tidak pengurus memang tidak pengurus tapi saya milih di antara NO atau Muhammadiyah asal masih mayoritas secara organisasi bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu ya mungkin kita punya kekhasan-kekhasan sesuai kapasitas masing tapi kita harus milih salah satu NO atau Muhammadiyah karena yang Nabi sering pesan bagi Jamaah, Jamaah Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu nggak boleh hidup sendiri, sendiri. Yang merasa benar sendiri masuk nerak. Ya kan itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok enpo. Nanti ada sekolah modern yang menjadi ijazat Islam muslimin melawan orang Kristen atau orang fasik ya Muhammadiyah madrasah, ada madrasa, ada turutan, ada agar penceng, jasa en? Oh. ada sekolah yang bisa bersaing dengan non muslim wae ya itu saja kita karena kalau tidak direduksi begini kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing -kecil aneh-aneh itu kan mereka lebih orisinil tapi seorang orisinil-orisinil kelompok kecil itu luwih ngeri misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir Anazir mungkin dia bisa ngepas ngepas noda Nabi, yang sekitarnya sing rambutnya diping ping nur, sing apa bodoh kita. Saya tuh pernah melihat di Metro ini cerita intelektual, pernah lihat di Metro wawancaranya ketua jamaah Anazir. An itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi, misalnya rambut di pilok Dalam sejarah sampai entakok ahli hadis memang Nabi seiti nomor bakar tuh rambutnya apa di, dia apa itu disemir mereka kalau sholat isya itu akhir katanya nabi kalau sholat isya silusul dan sebagainya dan sebagainya tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis nabi wong nabi itu macam-macam beliau hidup itu berapa tahun 23 tahun semenjak beliau jadi nabi itu ngalami kenabian dinten 13 tahun dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasamansuh seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana mana ada satu kelompok yang menganggap kehidupan sekarang itu adalah periode Magia. Periode Magia itu satu periode yang dimana sholat terjecek rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FBI begitu, ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Maqiyah. Di mana kemungkaran tidak perlu dilawan. Yaitu Bilhikmati Ulmahidatil Hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode madaniyah Sehingga kemungkaran harus dilaw dilawan. Yang kayak FBI itu yang anggap sekarang sudah periode madaniyah Nah itu kan artinya begini. Semua itu toh mengklaim, mirip-mirip, niru gajeng Nabi, masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru, kajeng Terus kemudian ini cerita malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausi ali bemaawiyah keyok, syidina ali keyok, diputra sayyid hussein. Sayyid hussein kon ngakoni pemerintahane yazid tengsam. Sayyid hussein buatin kersok. Iden almautu khairundi. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai tengkar bel, bonus. Ketika dibantai di Karbala, malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sebagai model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni, bukan Sunni. Tipikal Sunni. Artinya melok Yazid, wesah rawasah dituntut dendam, malah rano bare. Akhirnya gak dendam. kelompok siah ah, ikut apa-apanan. Butuh nenabika pun degok dingin dingin saja. Kudonor revolusi, akhirnya revolusi. Bismillahirrahmanirrahim kowampo sih ah, kante samanting. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu sepuluh Muharram di tanggal kaburut Sayyid Husain dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Nah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena semua macam-macam itu seperti eh, kayak orang Indonesia ini, dan, dan buatan daerah-daerah itu mulai disebut. Bon begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah, sejarah intelektual sejarah paling nakalan jadi resiko terus tujuh cocok jadi sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados bahasa pasari Mbah ulama-ulama terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang artinya secara gampang begini ahli sunnah itu siapa orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzhaib al-arba'ah orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abdul Hasan al- Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junat Abu Qasim al-Junaidi atau Syi Abdul Qadir al -Jilani. ya begitu tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin masa sok dan sobaran ahli sunnah tapi tabiin, tabiin pengikut Abu Musa al-Asari bisa henti, tapi ini abu, abu Musa al-Asari Masa Saidina Umar pengikut Imam Sapi, Sapi, uang disek Saidina, Umar Jadi itu ikut jenenge pembakuan sejarah secara intelektual, artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. angin ahli sunnah itu uang sing ciri utamanya nego, Sapi, utama Niki, utama Hanabi, eh, dalam akidah atau atau matu, ya memang ya, begitu saja. Ya nah, sesuai secara kultural atau ini Indonesia ditarif ahli sunnah, so boy, menara, oh ya Muhammad. Dia karena Wahabi itu kelompok ahli sunnah sama dengan Sarawam. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah. Yeah. dalam seminar-seminar oki sedunia Wahabi itu masih kategori ahli ahli sunnah. Muhammad termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi ahli sunnah isap boh. sarungan keturunan kunak kuno ya nobo ahli sunnah. Nah, repot kan akhirnya secara global jika itu arepa lindung sundagusopo, semua jelas IKP. Si Gak nggak sih ya, Amerika, itu itu berkembang terus. Kalau kebetulan si aku juga gila Iran, boleh disaji utama taman Iran, wani Ami. dong Iran nanti di presiden nih, Iran. Syah Iran upah Levi, upah Levi Amerika. Terus diguling nih, no, monarki Khomeini harganya ahli ini, Ali Sari semenjak itu Iran identik wanita Amerika dimulai zaman era revolusi Sinter Khomeini Khomeini. Bapak Doni ku Rafsanjani dia masih wanita Amerika. Terus sama Ahmad samangki Ahmadinejad ini mulai Rio Iran mulai diciri khas sebuah negara yang wani Allah Amerika. Wanita tenan boros mulai mw. jadi sejarah. Dan ini sudah sejarah ciri khas wani Allah Amerika. Nah sesuai so, so, jadi tarik pemerintahan Sunni biya Simbalanita Amerika dalam Arab Saudi balade. Amerika asing sih ah semuanya. Nah, Ada suatu tarifnya tuh pun. Misalnya Amerika runtuh sing kuat Cina. <tuh> nah itulah kehidupan intelektual. Lah. Kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus fenomena itu, fenomena pergeseran-pergeseran itu. Nah, sampai anak menangis. Jenengi Kiai Ra Ketunan Koy yang menangani ketika raketunan dimulai tradisi PBNU uh, singuk tukak Kiai Deso, uh, masih anak buaya PBNU, udah uh, gengsi di Jakarta, durah tahu ketu keduna, kewapok, katakan <tuh>, lo <tuh>, uh, bahasa kur, generyen Kiai jejerong itu UF, uh, suwe-suwe walawe zaman ketuaan Kiai rak PBNU, uh, PBNU ini jejer-jejer Megawati, sering metu it, samu itu udah salah, nyoros Kiai Deso, dikritik watasan, radik kritik keyinane deh nih, rapal Kiai jejerong we edo orang loro ya itu zaman mesti begitu kiai di Solo so nak lu ngora ketunan m ketua negri ke ini Jakarta orangnya sih ketu orangnya sih ketunan cara di Solo kiai jagongan bungwid do ego m ketua negri ini Jakarta ya ratri mo jagongan koalisi <t> <cik> yaitu kehidupan intelektual kita harus lapang dada berani membaca itu itu fakta gak usah jadi kuaris karena kecewa terus udah dinau kuaris kecewa apa? pak asim asari kecewa Gus Certo jadi kuaris kunoak kunoos nggak gerem gerem hmm. <laughs> bisa kita harus gentleman sesuai dakwah Nabi ilmu jamaah hiral muslimin wamansada sada finar alikum bila jamaah fa ya dawai maal jamaah wamansada sada finar Nah, ini kolom partai, gak milih asing gede. Ormas gak milih asing gede, bukan oportunis ya, milih yang ya, cilik -cili, <laughs> <tuk> gitu. cili Aku sendiri cilik di malam bulat, ngono ingat. yang oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, umum Oke, oke. Oke, oke. Oke, butuh lu oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, umum Oke, oke. Oke, karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Kalau sejarah ahli sunnah piambil itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Ini kemudian ada tarif ahli sunnah wisopo wong sing cara bermajab mengikuti ahadul majahib alar. Cara bertasawuf mengikuti Abdul Qasim al junay. Aljunaidi, ya? cara bertauhid atau berilmu kalam nggak dua Abu Musa al asari atau Abu Hasan al maturiti Tapi mana ada tarif itu zaman Nabi -u. Nabi Ura menangi periode ini Abu Musa al Azhari, Ura menangi Abu Hasan al Matu. Zaman itu mau ngotot Aljunaidi sinter jarak ya Sulawoh Ma Ana Alehiyamawashati Ya Wong singarut aku lananut sholhatku al alaikum Bismillah wa surnatil rasyidin al almah iye nek kuwi aku taku lan anut khulafa'ir rasyidin. Eh iya zaman Abu Bakar enak ketuane sitok. zaman Basim Asari ya enak karo anut Basim, nak ora putu. Jare sepoe putune, jare sitok iku ya putune, iku ya putu, angger wong ya putu putune. Khulawereng wonten kiai alim wali teng Jawa Timur. Niku anak putune iku seorang bangga merga ager wong ya seputune. Ngong ke tonggi, misalnya Basim asari ki top, nah Basim ci tewi anggap kebuong ngono po tewi bahasim, era anak e bon nembol limo, dan era putu karengi, ngitung kan anak-anak e limo, dan anak e lima, anak putune ne sabe putune sabi, putu ne madapeh wong kolong mo do sarang gi menangi istilah sarang dienu pani husali, madrasah sarang namini madrasah husalia, era bahmat pani ahmad era Bazuber dukdeng alim terkenal Isle Banizu Bazuber sama aja pun Banten malah putranya Bazuber tu banyak ya putranya Bazuber banyak nggak kebetulan yang punya nama besar Bani Memon ya ada sendiri Bani Memon yang satu Bani siapa Bani ya sama Bazuber tapi era anak kan sudah beda kan lah bahasai masari nasibnya ya nanti kayak itu. Beliau satu dulu masih tunggal, uang mesti dadana bahasemasa era putu. Gustur ya putu nih, lili waket ya putu nih. Anaknya kewahet wahid binten. anaknya pak, Yusuf hasim piambak binten. Selana itu woi woi woi woi ketika aku woi woi woi woi putu woi woi woi woi woi woi woi dan woi woi cerita woi woi woi woi woi woi ya uang jadi putune ya bangga tapi saya ini putu putune raba bangga melukang geruang ya putune Lah anak sebagian anak isin seneng layo apa anggeruang putu putune diantara durian isin seneng layo anggeruang ya putu putune ini masalah-masalah yang itu tadi ya. kemudian ada persederhanaan intelektual kaya masalah ahli sunnah itu sing anut seidina ali jari anut sholbat sing anut mauliah jari anut shol termasuk sing Anut Ibnu Abbas Sing Anut Abdullah bin Umar dimana dua sahabat ini dalam posisi orang melok-melok makanya kayak saya kayak ulama-ulama rata-rata mengikuti madjanya Abdul bin Umar karena saat ada konflik Ali muawiyah beliau itu bersikeras orang melok melok beliau tetap mengajarkan Sunatura Rasulillah tanpa berpihak ke kelompok tapi banyak riwayat mengatakan Abdullah bin Umar bin Abbas itu kecewa. Hanya kecewa itu getir di Nirmel Ommelo. Ya, karena itu tadi, ketika ada dua pilihan, Ramel Ommelo, Uyo terus repot. Ya, tetapi sama saya pikir mau nih, se elle Melok P3 atau PKB. itu Melok nentokno nol ke Jawa Timur, Bu Prudhjo Negoor, Mbah Tapi saat api Abi Ong Ramel Ommelo, nentok nol Muthinilu Ramel Ommelo. Sehingga ada Mazhab ahli sunnah Sing maju pun uang butuh melok-melok, karena sa api-api ewang rame melok, udah ada yang dikaryakan, enggak ada yang dikerja. oke, misalnya taruh saja misalnya sampean melok PKB atau P tiga atau melok Pan, sa lele melok, itu mesti melok mikir nasib bangsa. Tapi sa api-api merame melok orang harus ingat laku nih. sebab itu ya banyak saja ulama yang mengatakan ketika ada partai yang macam-macam udah melak salah siji bukan apa-apa yang nggak perhitungan amal kalau amal ya pakai perhitungan apa? amal sebab itu ketika ada waqatil jamal ketika si idina Ali bentrok dari Aisyah itu ya sahabat ada yang melak Aisyah, ada yang melak Ali orang kok terus menirak melak, melak. Ya, tapi itu tadi, gula bau mati tertengah awal. Ketika Rasulullah dah bawa kuei wanot aku, lan anot sokhabbet. Gue dah masih normatif. Artinya normatif ketika sokhabbet kepemimpinan tunggal jelas. Anot aku bakar, karena saya lagi sokhabbet, tidur tukaran. karan. Iguat tuh, gale anu warna wong dah bawa wanot kiai. Mati udah, donya akhirat anot. kiai. lurus kiai ini diiris di itu, gue lurus ane, gue ini diiris di itu. Nah, ya misalnya Kiai PKNU kan ini Kiai, kiai anut sopor, anut, ya, mpun, bah, tapi Kiai kulop, edi, cari Kiai bidikaku, mati urep, anut, Kiai, mpun, anut, bah, cuma kiai kulop, nah, ini masalah. Nah, itu kayak itu, posisinya tuh begitu. Nah, kemudian konvensi internasional mengatakan daripada bullet ngono terus dibakukan secara intelektual dan diikuti oleh bahasa masari bafadil ulama ulama Indonesia Indonesia terus jawab takrif yang sederhana. Ini terus dibagukan lewat kitab al kawwakib asing as yang disahkan mutamartengjembang ahli sunnah sebagai panduannya begitu. Fekh ojo sampai metu komalai Arba'ah tauhid ojo metu kau abu musa al asari atau abu hasan Al Maturidi, tasawuf anut Imam Abdul Qasim Al junaidi atau anut si Abdul Qadir Nabhawi. Ya, utawa Imam Ghazali ya sak iku. Artinya wong bebas ngeri. misalnya bebas ngaten. Fakir anut Dawud Az-Zahiri, ora selingkuh terus ya um, Dawud Az-Zahiri syarate kawin koyo wong seling selingkuh. Masile fakir anut Dawud Az-Zahiri lak berbareng oleh kawin mut'ah, oleh kampun damo wa. Wali operas ning ngudal saksine supir truk terus kawan ka gawe. Blampo ta sawupe manut Ibnu Arabi utawa manut Al-Hallas. Apa ora wujud kabeh manunggal ing kawula ing Gusti. Untu ge tau kito tasawupe kok manut Abdul Al-Junai di sing kaya umume wong, biasane sebagai ulama ya mulang ya kumpul wong. Lah mung ge tasawupe manut Ibnu Arabi. Apa ora wujud utawa manut Husain Al-Hallat apa ora dadi citizen jenah. Faham ya, jadi orang guna ini di dibatasi, anak dibatasi liar tenan, nan. ya, ini masalahnya bandingannya ekstrim. Misalnya, fakta bahwa pokoknya Anda dapat aldo diri, pokoknya apa? Oke, nah, ngomong semut aha. Mau kanan, gerak ngaji muin, wah, hak mager banjir di tanah sarate wali, khilafan di dapat aldo diri, ngangguk sahid ya, khilafan di dapat. Hukum cek dendam ulama-ulama beda tahu dulu. Saratekawin kok gampang nengok? Faham, lah <tuk> ya? santri dendam memang ya, dapat dengen. Menurut kau, Saratekawin ni Santri kutunggui batno bapak, nah, bapak, <tuk> <tuk> ya, <tuk> <tuk> <tuk> bapak e wali. Nah, kadang ngebocahai wis pacaran bapak e rasa tuh. Dan Santri rata-rata ngganting ngganting joko tuh woi. korban wajab sapi. Berkebok cawe segeleng bapak e. Orang geleng. Lah, bapak nih gak ada fakih Safi, ide loh, Gilapan apa? Rukun. Angel langka aneh. ya ahli sunnah itu terus disederhanakan. Kalo lagi motor nuon gitu, saya pikir. Katus Basim Asari, Katus Bafadil Ki Memun Ki Ki yang alim riand bama sembali masih yang bertanggung jawab terhadap proses pesederhanaan ini. Tapi kita harus terima kasih lewat muktamar di Jombang atau musyarah besar tidak tahu saya itu yang jelas di Jombang itu disederhanakan tuh mudah. Ya tadi ande kan tidak disederhanakan begitu, kayak kasus-kasus di kampus itu. Di kampus karena sangking hormatnya terhadap nilai intelektual, tasawuf manapun diambil, termasuk tasawufnya Jalaluddin Rumi, tasawufnya Ibnu Arabi, tasawufnya Husain al Hal, nah, sehingga mereka enak saja wah, ya jumatan untuk tarian, jadi tarian Rumi, nggak usah jumatan, nggak tarian Rumi, ibadah jumatan gitu. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditulis karena hanya dengan ditulis ilmu itu abadi gak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan pun itu terus tidak nulis, enggak boleh kita itu punya pengalaman buruk dan itu iman betul ini fikhul fiqhulles bin sa'ad Alles afqahu min malik dengan imam syafi Alles afqahu min malik illa anna ashabahu ta'ya'uhu kata imam Syafi'i. ales Lais itu orang paling alim, alimu misrah, fakihu misrah Itu kalau debat sama Imam Malik itu berjilid-jilid Tapi Ashabu Malik itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya Imam Malik Sementara ashabul Lais itu enggak Sehingga nggak ada mazhabnya hilang Jadi nasib ulama yang madhabnya hilang itu Lais bin Sa'ad Kemudian Sofyan bin Uyainah ini semua gurunya Imam Malik. Sofyan as juga gurunya Imam Malik, gurunya Imam Sabi. Nanti nasibnya Mbah Mun kalau tidak ada yang mentadwin membukukan akan seperti itu. Karena orang akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sama seingat ketika ini betapa luar biasanya Mbah Mun tentang tafsir. Seperti yang katakan Bursa Rasid tadi Bahmon itu putra bazi ber, Tapi ngaji sama orang ahli tafsir, ahli qur'an, Said alam Sehingga Habib Salim as itu punya karangan ya tentang tafsir Namanya An-Nafahat al, al Haromiyah Atau Al-Fawaid as Kalau gadah kita, bis, sekitar dua jilid Bahmon itu dulu ngajar kita Faidul Khobir Fi Ulumi quran Fi Ulumi Tafsir Rian ngajar seminggu dua kali di MGS. Nih Pak Sukron yang termasuk alumni MGS, berarti pernah sekolah berapa kali? Julang Bapak. Seminggu. Seminggu dua kali. Eja seminggu dua kali. Kata. <tuk> <tuk> Tata kok kata Gak boleh-boleh. Jujur itu baik. Jadi, jujur itu baik nah, barokahnya mudahwan, saya beri contoh satu betapa resikonya andekan ilmu itu tidak mudahwan ya kayak khwarid itu, khwarid itu orang yang ibadahnya khusyuk tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat sampai nabi ngerti kan hadil ummah al-khwarid syarrukhalki wal-khaliqah orang khwarid itu buruk-buruknya makhluk ini kak, sabda rasulillah sallallahu wa'ala wasallam karena orang khwarid itu menganalisis nubuah itu dengan pikirannya sendiri Bukan dengan pikiran sing mudawan musalsal ilah rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabri contoh yang paling gampang. Ketika Nabi Fatuh Mekah itu kan corong Jawa kudune kaul. Kaul itu semangat toaf. Tapi Nabi unik. Semua sahabat itu tawfu musqatan. Semua toaf secara jalan kaki. Padahal kayak apa kita diusir dari Mekah? Kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tidak terhormat? Mestinya Fatum Mekah yang diperjuangkan mati-matian Itu menjadikan hal yang luar biasa Dan kita punya kaidah Al-Ajir Bikodrit Ta'ab gawa pahala itu sesuai tingkat kesulitan Tapi Nabi itu unik Semua sahabat itu toaf jalan Tapi Nabi itu toaf Nabi dengan santainya naik unta Kemudian beliau toaf Itu andekan tidak ditaduin Tidak dibukukan oleh ulama-ulama Termasuk Imam Nawawi yang ngarang Mazmur maka orang khawarit atau yang sejenisnya nggak usah diterjemah garis keras atau garis apa nanti sensitif pokoknya khawarit dan sejenisnya dan itu di Mekah jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan Indonesia itu mesti menafsirkan kok enak Nabi lenges lengas numpah unto seliannya melaku tapi barokahnya tafsiran ulama itu dibukukan Nabi yang saat itu Rogiban, ya Nabi yang saat itu Tawaf secara berkendara itu afdhulu-afdhulu mungkin di alfifadhi latin sampai ilama ala Allah daripada yang Tawaf Masiyyam karena yang Tawaf berjalan itu hanya melakukan satu kaidah bahwa al-ajr biqadrit tapi itu punya resiko fekeh jangka panjang andai kan Nabi ikut Tawaf jalan maka akan dianggap syarat sahnya Tawaf harus berjalan Dan itu kita kesulitan ketika kita setengah lumpuh, setengah sakit Lalu kalau kita pakai kursi roda, pakai suku dalilnya apa? Barokahnya Nabi Tawarot Iban Maka ada solusi, ada referensi Kalau kita Tawaf tidak masyian Yaitu dengan cara naik kursi roda dan yang lain-lain Maka ketika Imam Nawawi maka yang dilakukan Nabi itu fardun Alaihi Nabi melakukan itu harus karena Nabi harus menjelaskan ke umat bahwa tidak termasuk syarat sahnya Tawaf adalah secara berjalan tapi naik juga boleh itu andekan tidak ditaduin oleh ulama maka pikiran ini tidak sampai kita dan kita rodok-rodok khawarib kok enak Nabi padahal Nabi pasti itu ya sehat nah sama Ketika Mbah Mun ngeresak Yasin jadi wakil gubernur juga banyak Gus Rosid ini Gus Subab Kersol jadi DPR RI Gus yang ya ketua DPR Rembang Itu maka menjadi fakta bahwa ulama itu tidak harus berhadapan hadapan dengan negara Buktinya orang sekali bermahmun putrane diminta disuruh mengkhidmai negara Sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan Umarro tidak harus berbenturan Bukan masalah menangkal, coba kalau itu tidak ada rawinya spaling paling boleh gaji, paling boleh dulu Nah itu kan ruwet, itu tafsiran itu. Jadi, dosa saya itu punya sanat mutasil saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid beliau juga guru saya, Gus sebab semuanya. Itu ketika beliau menolak, itu bangun maksa. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR, yang menolak sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu tiga hari. Dan Mbah akhirnya sampai cukup, harus mau Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia Bahwa Indonesia enggak perlu dipertentangkan antara ulama dan umat Nah, itu harus terus Karena kalau kita ingin versi tertentu, pasti Indonesia itu chaos Chaos itu ya, chaos ya, buruhara. Kalau guruhara terjadi safkut Dima, pengaliran darah Yang dosa gitu Makanya Mbah sering cerita ke kita Saya tidak pernah bilang saya ke kita Semua santrinya levelnya sama Karena sama-sama dengar Bidani lalih itu ini paham sama ada Udah paham gitu Sebetulnya saya ingin bilang saya Karena saya berkali-kali Khosoni bidalika sehkuna Tapi kita Kita semua samalah. sama Sama-sama mutawatir sama Fikhusyasa Atau Fikbul imamah Atau Fikbul khilafah Terserahlah bahasa Sambian itu juga harus diwariskan sehingga dulu sama yang tak ceritanya dulu yang semi semi kuar itu ya sudah banyak wah Nabi itu harus ngomong akhirat terus masa Nabi jabat oke dari segi jabatan itu duniawi kesannya buruk karena jabatan itu duniawi tapi kalau dibalik atardo ayakun tahta tahtayatizalim Ridho, kalau orang-orang yang nggak sholat gak cewek, gak istinjak, mimpin wong sholeh Jadi harus dibalik, harus membolehkan orang sholeh yang mimpin orang dolem, jangan dibalik wong sholeh, pokoknya yang masjid, kafe, wiridan kafe, dipimpin wong dolem. Hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi itu harus kita tahu, ada nabi yang ngaji terus, kayak nabi Yahya, nabi Isa. Ada yang Nabi yang seumur umur itu jabat kayak Nabi Dawud Nabi Sulaiman. Kamu boleh niru Nabi Dawud Sulaiman jabat, tapi nggak boleh meniru istrinya seribu. Itu empat saja masalah gitu. Si Tausuk kudu pegatan rai-rai nggak meyakinkan satu sudah. Tapi itu nggak saya loh. Jadi sampai Allah nurunkan ayat Am yasutu nana salamaataku sa muawumin jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat ini kok alu ibrahim ada banyaklah orang-orang soleh yang jabat mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab tak kasih hikmah tapi ya ketika Mbah Hashim di Putra Kuswahid jabat dulu Mbah Wahab Khasbuah anak Gus Wahib juga jabat Mbah punya putra Gus Bab, abahnya Gus Rosyid di PRRI Gus Yasin Wakil Gubernur Ini kita sebagai muridnya Mbah bukan melihat urusan jabatan Urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara Makanya ketika Mbah Mun kapundut Hari Selasa tanggal 5 Dul Fijjah. Itu saya masih ingat betul ketika itu saya di dalam ada Gus Bab, ada Gus Nasiah, ada Gus Kamil ada semua lah. itu mereka itu kelihatan apa ya, masih gak sadar kalau adanya wafat kelihatan seneng senengnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbak Muntuk kesambil beliau-beliau ini cerita Mbak Muntuk cerita gini Cung, aku nak mati Jumat, berarti aku wali Nak mati seloso aku yawang alim jadi berarti beliau itu milih dari orang alim jadi dia rile. Usah beberapa apa ya uang lah atau apal kata beliau sama Gus bilang ke Gus Ubah, bab iya aku nak teko belenko teko bagi anak-anak. Jadi semua dipersiapkan. Sebegitu mudah beliau melihat kematian, melihat kapundut, melihat seringan itu karena kerinduan seorang wali atau orang sholat kepada Allah itu rindu sekali. Dan ini kita harus menyiari wiyat dan itu menjadi fakih besar. Tak boleh kamu fakih fakih khawarit. Kiai kok jatuh, Kiai kok keduinya. Misalnya kiyai, orang Kiai uang sholat orang-orang keduinya. Berarti uang sholat buru-e uang rasolat seperti itu. Uang sholat buru-e uang orang sholat. Orang sholat orang Mereka yang sholat bukan melarat. Jadi tak fakih, cuma fakih khawarit. Fetih sih bener moco majemuk. Nara iso moco jirone moco jidule. <guruh> ya, Tuan? Tidak. Oke, Pak ini Pak Sukron nih. Karena dia di Mekah lebih terkenal ketimbang Mbak gitu. Itu Mbak sampai tertawa-tawa. Mbak Jemulia jirantung berikutnya terkenal. Pulau. Pak kron, yang dalam Sukron, nanti waktunya antung dalamnya. Sukron, Sukron. <guruh> ya, jadi Mbak punya murid ya macam-macam. Ada yang kayak saya, ada yang kayak Pak Sukron. Makanya saya pertama datang, sukron ndiko. Jarang enten delok nek agak teko gak gremisi Terus datang. Tadi bisi saya di foto, arah jiran gak foto Terus habis lagi ini, saya itu kalau di mana-mana sering jecerong putih, lagi ki jecerong Semoga ini kafarohnya saya jecerong putih-putih. Jadi saya teruskan lagi ya harus selalu ada riwayat makanya saya alhamdulillah pernah diminta disebabkan itu ya guru saya beliau baca manhatnya wegenya Mbah di acara kesekian harinya Bamun wafat karena sama saya masih ingat, betul ketika di Madinah saya sering digandeng Mbah Shalahuldin so Alayugi nganti pintere ngono jari ini mergo muridipun Bu tapi jerene hak pemburite ibu putu murid tersa hilang Putu murid ya, ibu nanti kalau hitung nak murid buatan pas, buatan toko tuh nih, yes putu murid. Karena saya pernah di masjidnya di mimbarnya itu fathatnya itu sekitar 815. Jadi kalau tak hitung, Mamu Jali, lahir 410, 4, 450, wafat 505. Kayaknya buatan menangis. Oh yes, namunlah putu murid. Itu beliau punya konsep mengalahkan pasukan salib itu yang dipakai itu kitab isya itu singkat cerita beliau nyuruh jiku gule iya tak cari ketemu terus tak tasekan beliau yo iku sana maksudnya itu imam ghazali begitu fase cerita tentang penyusunan kekuatan dan itu logikanya sederhana sekali dari sesuatu yang zikir yang yang normal misalnya begini ya al insan abdul ihsan bahwa manusia itu pasti menjadi budaknya kebaikan hitung saja sekarang misalnya begini kita jadi orang soleh karuan, germengan sinis yang ini orang fasik, senyum, lomo, apiat kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa kesini? yang lomo, yang nyaman kan? sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang vekeh, senyum itu sunat di karangan vekeh tapi di aplikasi nyata tidak bisa bagaimana kalau ada orang netral, bisa soleh, bisa fasek sing fasek senyum sing soleh merengkut, sehingga yamilu orang yang netral ini ke yang vasek kamu bisa ngarang vekeh kalau sodako itu sunat karena itu sudah tidak Waj wajib, karena yang wajib itu zakat Kamu bisa ngarang ngerangfake seperti itu Tapi kalau dalam tatbiki tidak bisa Misalnya saya orang sholah hidup di tengah kota Atau orang sholah hidup di pedalaman Terus saya medit, mentang-mentang sudah zakat nggak pernah sudah Semuang fasek jor-joran sering nyervis, Rokok, gratis, ngopi gratis Kira-kira kemana kecenderungan orang Ke yang fasek, karena Al-Muqsan, Abdul Nah, hal-hal seperti ini tuh yang dikaji Imam Ghazali kemudian itu menjadi inspirasi sholamuddin ala Kalau dia ingin solid, maka harus berbuat baik sama siapa saja. Karena itu cara punya kekuatan. Nah, kita enggak. Kita ini memaksakan kebenaran, tapi prosesnya tidak simpat Makanya kata para mufassir, walaupun tafadzir khalidah al-qalbi lanfadduh min itu kata para mufassir, hadha sayidul khalqi, wahada ahaddul khalqi ilaukoh ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah itu saja sekali salah dalam perilaku sosial itu bayangannya lanfaddu min khawli. orang akan bubah padahal ma'a'an naha ayatun biruhil kudus padahal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan kekuatan malakut, kekuatan lain. itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial lanfaddu min khawli. orang akan buta. apalagi kamu yang ramatnya nggak jelas, sisi tegak mandi Terus salah sosial ista'qobel wa wow, mingum, ista'qobel, ya kan? Sehingga Bahman itu baik sama siapa saja, termasuk baik sama Megawati, sama apa saja. Bahkan Beliau sebelum Haji sempat ketemu Megawati. Dan Beliau sebelum itu ya pernah bilang ke saya ke kita lah ke kita. Aku ketemu Bu Mega dan Indonesia itu dah Makanya ketika Beliau kabur dari Sulfitja itu min asyuril hurum karena al-asyurul hurm itu ada empat Dulqadah, Dulhijjah, Muharram, Recep beliau kabudut lima Dulhijjah bulan yang termasuk sakral di Islam dan beliau kabudut 6 Agustus bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya di Maklah tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing dalam religius Dulhijjah itu sakral dalam nasionalis Agustus itu Kayak apa Allah memilihkan beliau? Makanya ini saya cerita ya, saya mungkin 10 menit lagi Sampai santai aja, ini enggak ganggu lama malam, Supaya enggak ribet Makanya diantara yang ditulis beliau tentang jabatan, tentang jabat dan ini cerita saja, beliau menulis Sekarang halaman 37 Nanti kalau yang enggak paham ngaji sama Pak Sukron Sudah tak ijazahi tadi Kofil tuh Kofil tuh, nanti yang paham, ya cobain, kok jaluk deh. Sah ya? Sah, sah, sah. Ini konco mulai Nanti tanggal teluh, tanggal teluh sawah Nih Pak Gus. di aku. Pak pikir apa? Ceritanya gini Gus Rosi, dia itu Kiai mungkin Kiai di hutan. <laughs> dia dengan santainya cerita man soma romadhon suma ad-du'ahu siptan min syawal faka'anama daro jadi poso romadhon kemudian puasa 6 hari syawal maka seakan-akan puasa sehingga tidak ada orang lugu puasa tanggal 2 2 syawal puasa soan pak sukron pas kia ini rokok terus kata orang lugu tadi getun pak aku anu jenengkan sepulih <laughs> jenengkan gak poso. <laughs> Saya bilang lah opo ke dalil kuno barangnya lah opo <laughs> dalil yang aneh itu <yuk>, kenek. <laughs> Tapi itu karifan menurut saya dia cerita itu karifan maka ini warning ya siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu yang <laughs> <Senggara> iso ngakol <laughs>